Terusal tinggal di mana mas? Saya di Bogor, Pandri. Oh, di Bogor, di mananya Bogor? Saya di Gunung Putrinya, Pandri. Oh, Gunung Putri. Yeah. Gunung Putri, ini ya? Saya di Margonda Depok. Oh Margonda, dekat saya dari Margonda. Lihat sini, pekapuran tuh pak, pasar oh. itu. Saya lebih dekat ke Cibubur sih, Panri. Cibubur. Oh, ini ya. Apa oh, yang dekat itu RSKO ya? ya Cibubur kan itu ya? Iya, ini. Uh -uh, jalan alternatif Cibubur itu Cikeas, SBY. Heeh. Hmm. Tebogor sini. Ya, Cibubur dekat oh itu ini ya. Yang Kenapa radar awal ini, Bukan Cibubur, bukan? Cibubur, bukan? Cibubur, bukan? Cibubur ya? Ini di mana sih, Di mana, Pak? Standar Auri itu nggak? Nah, itu Cimanggis ya. Oh Cimanggis Cimangis Cimanggis ya, kesadarnya ya, lagi. Ya, Pak Pak andri tahu yang baru ini Pak eh uh, Podomoro Gelapio Pak Masjidnya Pak Erick Thohir yang baru diresmikan nih. Itu oh. samping rumah Pak. Oh ya, deh. Gak tahu sih. <laughs> <laughs> ya ada ada dengar ada, cuman nggak nah, tahu di ininya daerahnya. Di ini sih Cimanggis Depok tuh. Hmm. udah pernah kesana mas? Udah alhamdulillah pak. Kemarin gimana? Dibangun. Mewah. Wah luar biasa pak, mewah banget. Pengen oh, juga kesana deh. Coba pak, boleh pak? Bagus pak. Sekarang lihat apartemennya pak? <laughs> Aduh, ini agen properti kayaknya mas Faisal ini. Wah ya keren nih, ini kayak kayak nuansa nuansa ini ya, luar luar itu ya. kayak Di mana sini? Ya? Kayak di, Kaya ya? ah betul, yang satu, yang ini kan yang kedua ya pak, yang nah. kesatu kan di Amerika kalau salah, coba? Masjidnya di mana? Yang pertama itu di Amerika, di Amerika punya para arsitek juga kan. Yang ini kedua masjid yang kedua nih, yang dia bangun. Oh, oh gitu, iya iya iya. Iya ini, ini kayak pernah, kayak masjid apa gitu? Arsiteknya gitulah. Yeah, iya, benar luar biasa, mewah banget. Oh iya, standarnya Erick Fahir. <tuk> <tuk> <tuk> pernah lihat ini nih apa? Kayak agama bahai itu tahu nggak sih bahai? Mana, agama bahai tahu nggak? Bahai. Iya pernah pernah pernah ada sih? Bahai gitu. Itu kayak masjidnya kayak gitu nih. Oh. Dia kan, bahwa itu ini kan ya, apa agama yang mencampurkan seluruh unsur agama? Lima, lima agama, maksudnya oh. tuh kan mirip-mirip. Mirip, Pak, mirip. mirip, ya iya nih. Kita belajar sejarah nih kayaknya. dapat <laughs> <Nih, laughs> ibadah baik. Oh gitu. iya iya iya. Nah, beneran benar hampir kayak gini Pak. Iya yeah, kan? Nah ada juga uh, yang kayak okay. gini. Apa, apa, nih? Ya menyesuaikan ini kayaknya. Jadi kalau muda kan? kalau Hindu, kalau uh, Islam. Sholatnya pun kayak gitu. Dia pakai sejadah tapi ada, ada rukunya, ada ininya. Cuman gerakan-gerakannya enggak. Ini. Ya, kayak hmm. Yalah, Kita ya. mau diskusi apa nih? Uh, Mas Faisal, baru ada berdua, Pak. Nggak apa-apa, iya. -apa. Udah ya. mau ngobrol apa nih? Mas Aryo, gimana? Mas Aryo, nah, Selamat malam, Pak Andri. Yuk, malam, Mas Faisal. Malam, Mas Faisal. aja, Pak. <laughs> saya ngikut yang makanya bingung aja, saya Tadi panjang juga itu pak, apa uh, luas materinya pak yang uh, tadi itu kripto serangan kriptografi itu? Iya sebenarnya lebih banyak lagi tuh uh, Mas Aryo. Ada yang uh, teori bilangan, terus ada teknik kriptografi kita pelajari juga algoritma kriptografi klasik gitu kan, terus algoritma kriptografi modern, data enkripsi, data enkripsi gitu dengan advance enkripsi standar. Terus kunci enkripsi, uh, kriptografi publik gitu kan. Banyak sebenarnya. Apalagi itu pembangkit bilangan acak, itu teknik khas, gitu kan, digital signature. Teknik hash itu mungkin pernah dengar kali ya, hashing hashing. Kan? Hashing. Seperti MD5 hmm. itu hmm. uh, ya, Pak. Itu. bukan. yang bu bu Sama tuh bukannya? Nggak tahu deh. Kita pelajari. Ada teknik hash juga gitu kan. Ada banyak sebenarnya kriptografi. Jadi makanya kalau di RPS sebenarnya itu oh, ada berapa minggu tuh mengenal kriptografi semua kan? Kriptografi mana nih tadi ini? Yuk kita pelajari aja sedikit-sedikit kriptografi pelan-pelan. Kriptografi. -pelan. Nah itu Mas Ryan sudah gabung tuh pak? Oh iya. Serangan pada kriptografi, saya tuh mau mempraktikkan kembali untuk diskusi bersama. Gitu, cuman kalau bertiga, berdua, atau berempat, agak sulit untuk melakukan seperti itu. Makanya nah, kita diskusi ini sajalah Dari materi tadi Kira-kira apa yang bisa didiskusikan Mas Aryo uh, Itu Pak Tadi kan saya itu membaca sepintas Pak Itu uh -huh. uh, kripto, kriptografi itu kan istilahnya apa ya dengan Dengan menggunakan apa sih namanya itu kunci Itu bisa mengubah Uh, plain text menjadi cipher uh, text itu ya Pak ya, istilahnya. Hmm, text. Nah itu itu saya jadi uh, terpikir ya, itu kan di, yang saya baca tadi, jadi intinya kalau kita memiliki kuncinya itu berarti bisa dibalikan ya, istilahnya dari cipher text itu bisa, uh, text aslinya itu kita bisa dapat ya Pak ya. Di algoritmanya ya? Ya apa ya istilah di decrypt ya Pak ya istilahnya hmm, di decrypt ya. uh, Saya itu kan masih awam Pak jadi masalah kripto-kripto -crypto ini Dan sekarang kan hmm. ada istilah blockchain itu Pak Itu kan ada yeah. <laughs> hubungannya sama kripto juga ya Pak ya Iya yeah, kripto ini kripto apa namanya cryptocurrency ya Ya salah satu penerapannya kan katanya cryptocurrency itu ya Pak Ya yeah, cryptocurrency yang saya bingung itu, uh, ada beberapa orang uh, banyak yang, yang bilang bahwa blockchain itu sulit untuk diretas, Pak. Tapi, kalau kondisinya, misalnya kita uh, bisa dapat kuncinya, gitu, apa bisa diretas juga, Pak? Ya. ya, jadi sebenarnya, apapun itu sistemnya, ya, ya sebenarnya bisa diretas. Sebenarnya, cuman ya, banyak teknik untuk dunia, cuman... Uh, apa ya sedikit uh, orang yang mampu untuk uh, menyerangnya uh, dari dari sisi apapun karena ini uh, makanya kita kan ngelihat teknologi itu pasti ada updatean ya kayak kayak versi update berapa kita gitu, update berapa gitu. nah hal tersebut kan diupayakan untuk mengatasi keamanan dari sistem tersebut gitu katakanlah kalau misalkan website itu kan ada kita menggunakan tools uh, framework laravel gitu ataupun ci gitu atau yang lainnya atau ruby gitu python itu kan setiap beberapa kali mereka melakukan update terhadap ini kan terhadap versi dari mereka gitu. nah tujuannya adalah untuk mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan termasuk dengan teknik-teknik yang seperti ini gitu kan untuk melakukan uh, peretasan terhadap website tadi gitu nah begitupun juga wordpress kan juga gitu ya jadi website yang dibuat dengan wordpress Biasanya mereka juga menggunakan versi-versinya gitu. Nah, jadi dan dan hal ini apa namanya akan lebih baik si pengguna developer itu menggunakan bahasa yang awam untuk digunakan oleh orang lain. Gitu. Karena semakin familiar bahasa digunakan, artinya akan semakin banyak orang mempelajari hal tersebut, itu mas katakanlah uh, website uh, menggunakan Laravel, gitu. nah memang rutin ya melakukan updatean, karena ya semakin banyak orang tahu dan bagaimana algoritma jalannya Laravel, biasanya orang bisa melakukan uh, peretasan terhadap website tersebut gitu. Nah baik lagi kalau yang tadi gitu kan, uh, sebenarnya dari sisi penyerangan terhadap apapun itu itu pasti ada gitu kan cuman memang tidak apa namanya tidak banyak yang apa namanya menguasainya Nah, contoh saja saya pernah dapat tahu akun, mungkin teman-teman pernah dengar akunnya. Saya lupa kepada akunnya apa gitu ya di Instagram. Dia itu dia tuh tahu apapun tentang ini keberadaan pokoknya kondisi dari negara inilah. Dia dia tahu dia mau serang segala macam dia tahu. Cuman orangnya sampai saat ini tuh enggak enggak tahu siapa orangnya gitu. Badan intelijen pun enggak bisa ngacak dia karena dia IP-nya diubah-ubah sama dia gitu. hmm, Dan betul -betul. memang ya, siapa tuh orangnya? Tahu enggak, Mas? Iya, iya. Uh, siapa? namanya eh uh, lebih ke opposite 6890 bukan, Pak? Ah, ya opposite opposite ya. Opposite dia. Nah, ya, opposite 6890. Ah, itu, itu dia. Ya kan enggak enggak ini kan. Nah. Makanya uh, biasanya orang yang uh, yang seperti itu ahli ya di bina bidang oh, seperti itu gitu jadi uh, kita yang yang seperti ini ya kita lebih tahu memahami uh, kerja mereka tuh uh, oh seperti ini dasarnya gitu kan nah, tapi kalau untuk uh, kesananya gitu ya uh, itu biasanya orang-orang yang memang kadang orang awam pun tidak mengetahui gimana caranya jalannya pikiran algoritma tersebut itu karena namanya sistem, yang namanya apa namanya, teknologi itu kan dia punya algoritma sendiri gitu ya. Nah itulah oh, makanya kadang kita sulit untuk eh, apa namanya mempelajarinya, gitu. mempelajari yang yang yang sifatnya itu eh, apa ya eh, sulit untuk kita mengerti ya. Gitu. Kadang makanya kadang orang berpikir gini ya. Eh, orang-orang awam ya, mikirnya anak IT itu bisa hacker gitu kan. Kadang ada banyak yang nanya ke saya, e, Nuri tolong dong ini uh, Instagram gue ke blog. Aduh, maaf. apa gitu kan. Jadi kadang bingung juga sendiri gitu kan. hal, -hal seperti itu kan. A atau yang sederhana deh, uh, flash disk rusak kayak gitu. Kadang, <laughs> <laughs> <laughs> <tuk> ya, bener kan, kadang apa, rusak ya, atau kabel kabel printer kah gitu kan aduh dikira IT support apa ya betul-betul <laughs> pak, Jadi, betul, pak. Ya, itulah uh, dinamikanya IT itu seperti itu makanya uh, saya sih menyarankan teman-teman uh, di IT itu kan banyak ya artinya banyak uh, apa namanya yang dipelajari gitu kan termasuk di SI SI itu kan banyak gitu. Analisnya gitu kan, database gitu kan, terus uh, bisnis, ekomanajemen, gitu kan. termasuk dengan yang gini gitu kan, keamanan sistem gitu kan, terus ada IRP lah gitu kan, bisnis intelijen gitu kan, terus bahasa pemrograman segala macam gitu kan. Nah, itu semua nanti kan akan menjadi bahan-bahan yang akan uh, kalian pelajari lebih lanjut gitu kan. Nah, mungkin uh, tertarik dengan kriptografi gitu ya, artinya masuk ke dalam bentuk. Pembelajaran keamanan sistem gitu kan, nah itu mungkin akan dipelajari lagi gitu kan, dan saya sarankan untuk kuliah pun untuk keamanan sistem tidak cukup gitu, artinya teman-teman perlu mempelajarinya lebih dalam untuk mengambil sertifikasinya gitu, karena di perkuliahan bisa saya sampaikan adalah itu hanya dasar bahan untuk pembelajaran pegangan kita oh ternyata Keamanan uh, sistem itu kriptografi itu seperti ini, gitu. Tapi kalau untuk lebih mendalamnya, tentu kita harus mempelajari sertifikasinya, gitu. Makanya uh, ada ya, untuk uh, apa namanya, pernah dengar agile, kan? Ya, atau apa namanya, scrum, gitu kan? Pernah dengar gak sertifikasi scrum atau agile? Hmm, pernah dengar saja, Pak, kalau... Uh -huh. uh nah itu kan uh, diperuntukkan untuk orang-orang yang uh, apa namanya? memiliki kemampuan untuk menganalisa sebuah sistem gitu jadi dia biasanya untuk project manager gitu makanya uh, mereka juga akan mempelajari waterfall gitu kan uh, SDLC gitu uh, nah SDLC ini bukan sederhana di situ saja tapi bagaimana caranya mengembangkan sistem lebih rinci lagi nah itu dia sertifikasi Scrum gitu Nah, jadi uh, nanti teman-teman kalau misalkan pengen nih mengembangkan diri kepada uh, namanya sifatnya analisa data gitu atau sistem analis atau project manager di sebuah perusahaan IT nah, itu perlu banget tuh untuk oh, apa namanya sertifikasi scrum itu jadi sertifikasi scrum itu juga ada tingkatannya tuh. jadi ada scrum master gitu kan segala macam sama kayak jaringan jaringan kan yang terkenal tuh si gitu kan ya. Nah, itu jadi pada intinya adalah yang IT itu saudara banyak gitu kan nah, kadang ya tergantung kita aja mem mem apa namanya mengedukasi orang-orang yang di sekitar kita gitu. ada sempat dibilang kita tuh semuanya bisa kan. Gitu. yang itulah yang yang di dilemanya di situ gitu. oke terus apalagi nih yang ya, bisa kita diskusikan nih. Oh iya Pak, tadi Pak Andri kan membahas tentang Scrum dan Agile itu Pak. Mau langsung researching kayaknya. <laughs> Ini saya ingin, ano, Pak, mau izin bertanya, Pak. Kalau masalah sertifikasi, nah itu uh, seberapa mahal, Pak? Dan kita ngambilnya kemana Pak? Baiknya, Pak? Ada saran tak, Pak? Oke. Okay. Kalau untuk Scrum Master sendiri itu dia punya lembaga sendiri, Mas. Uh, coba saya searching ya. Uh, Scrum Master itu waktu itu saya pernah mau coba, mau ya bukan bukan udah ya. <guluh> udah mau coba dan udah uh, waktu itu udah dapat juga ininya materinya. Cuman belum ini. Nah, ini ada di langsung di ini aja, Mas. scrum.co.id, pelatihan sertifikasi profesional Scrum Master. Iya, uh, itu tuh biayanya ya lumayan sih saya rasa gitu, cuman pas keluar dari sana kan diakui mas, gitu. Makanya uh, apa ya kadang kita itu uh, untuk dunia perkuliahan kita kan gelarnya sarjana, magister, doktor kan gitu ya. Nah tapi kan di luar itu sebenarnya untuk spesialisasi kita sendiri kita perlu sertifikasi gitu untuk pengakuan keilmuan kita tuh di bidang apa gitu. Nah, kalau misalkan di kedokteran kan mungkin lebih ke spesialis ya itu dan ada sub spesialisnya juga gitu kan. Nah kalau di IT segala macam dia lebih ke bagaimana sertifikasi. Gitu. Kalau dia masuk perkuliahan lagi ya contohnya dia kuliah untuk S2 ya lanjut S2. Nah masuknya ke bisnis gitu kan. Tapi di bisnis sendiri nanti dia akan mempelajari manajemen lagi, akuntansi lagi gitu kan. Terus uh, portofolio segala macam yang pelajari, gitu kan? Nah, tapi kan yang untuk menjurus ke arah yang ingin dituju kan harusnya sertifikasi, gitu. Nah, untuk sertifikasi Scrum sendiri ini berapa nih? Udah udah buka belum, Mas Aryo uh, Kalau di websitenya belum dapat, Pak. Tapi ini saya lihat di uh, website lain. Mm -hmm. Tergantung apa, Pak? Levelnya ini CSM Scrum Master bersertifikat yang dikelola dikelola oleh Scrum Alliance uh, itu bergantung pada kursus sekitar 450 dolar hingga 1.000 dolar per Agustus 2021. Nah, ya. Yeah. Uh, uh. Tapi yang advance yang uh, advance certified Scrum Master ini antara 1.000 sampai 2.000 US dollar. Nah, udah kaliin aja rupiah sekarang berapa tuh. Lumayan, <laughs> lumayan juga ya, Pak. Lumayan. Nah, ya, pas keluar dari sana, Mas Aryo langsung ke perusahaan, nih, gue punya sertifikasi ini. Oh, udah langsung diangkat project manager. Kan? Ini pengakuannya di sana. gitu tapi ya, uh, tidak banyak sih ya sebenarnya orang yang Scrum Master ini. Waktu itu saya, Tom, ketemu sama dosen saya udah udah atau belum gitu ya jadi memang untuk yang mungkin yang yang mau apa ya yang membuat dia sedikit itu adalah harganya kali mas ya <laughs> kalau kalau dibilang ilmunya mungkin orang bisa ambil banyak yang apa keluar dari sana banyak yang mampuni gitu kan karena saya rasa orang-orang Indonesia otaknya encer-encer untuk ini gitu untuk untuk bidang-bidang IP gini. Cuman yang membuat dia sedikit mungkin biaya kan gitu. Mungkin lisensinya ya, Pak, yang mahal itu ya, Pak. Ya, lisensi. Dia kan dari luar ya. Iya. Bayar bule mahal ya, Pak. <laughs> Adulah, gitu gitulah. Jadi bayar pulihnya mahal gitu kan. Terus kursusnya siapa, dan sebenarnya eh, apa ya, kadang ilmu itu kan bisa kita pelajari juga gitu. Ya. Cuman ya memang kita harus ada yang eh, memandu ya, ada yang eh, yang mengampunya lah, ada yang me, kayak kita apa baru baru bisa jalan ya, ada yang memapahnya gitu kan supaya tidak jatuh kan gitu ya. Ini kalau kita pelajari ini di, di Google, di YouTube sebenarnya kan ada, cuman pengakuannya kan nggak ada. Benar, Pak. Dan kita nggak tahu nanti implementasinya kemana. Kadang kita, oh, tahu nih, ilmu ini. gitu. Cuman kita nggak tahu kemana arahnya. ilmu ini mau kita implementasikan ke apa. Gitu. Sering kan kayak gitu? Iya, Pak, betul, Pak. Enggak ada yang arahkan susah, Pak. Memang perlu mentor, Pak. Kita, Pak. <laughs> itu dia, mentor. Justru itu yang cari mentor, kita yang susah, ya Mas Haryo Ya, iya, betul, Mas. <lisar> di, di sini ada yang punya startup, enggak? Mas Haryo punya, Startup Saya sari kan Saya Mas. Saya gini, tadi Saya kan Saya ngajar nih. Sore tadi Saya ngajar kelas eh, mahasiswa baru ya mungkin perkenalan dulu lah itu saya tanya tujuannya apa masuk SI gitu kan jangan sampai SI ini bukan sistem informasi yang mereka cari malah salah informasi gitu kan kadang e, udah udah masuk jurusan ternyata salah jurusan gitu. kayaknya saya, saya sering cengin orang gitu kan Lu mau masuk SI tujuannya apa jangan jangan SI itu bukan sistem informasi gitu kan tapi salah informasi gitu kan <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> bisa juga kua. iya Iya kadang saya tanya tuh kan ternyata 80 persen yang mereka jawab itu adalah karena mereka tuh pengen berbisnis uh, dan startup gitu kan memang lagi hangat-hangatnya ya beberapa tahun terakhir ini startup startup gitu kan jadi kalau saya uh, katakan sih memang kalau SI ini lebih ke bagaimana pengembangan suatu bisnis itu dalam bentuk teknologi kan gitu ya. Dan memang startup itu bisa kita kembangkan dengan jurusan SI sebenarnya. Gitu. Karena SI sendiri itu yang dipelajarinya itu hampir semua uh, mata kuliah yang umum. Catanganlah manajemen, akuntansi gitu kan. Terus geografi juga dipelajari kadang, -kadang kalau misalnya ada sistem informasi geografi gitu kan terus juga uh, apa namanya bisnis itu udah pasti gitu kan terus bagaimana caranya pengelolaan uh, apa namanya suatu perusahaan bisnis intelijen gitu kan nah, makanya kadang mereka jawabnya itu tertarik gitu. dengan uh, startup dan ada yang jawab seperti ini uh, dia suka IT tapi nggak suka ngoding katanya. Makanya masuk SI. Kalau informatika ngoding gitu. Ya, ya, ya. <laughs> ya masuk akal juga sih saya rasa gitu. Karena ya, ya. memang ya SI ngoding ada, cuma nggak sebanyak informatika gitu kan. Dan ya, kita ya. juga mempelajari IT-nya gitu kan. Oke, okay. saya terima sih jawabannya bagus gitu kan. Saya nggak kepikiran ke sana. Ya, ya. Banyak apa namanya? teman-teman uh... kan dulu belum sama saya di semester awal gitu kan. Nah ada nggak yang punya startup gitu kan? Karena atau pernah pengalaman bikin startup gitu? Atau mau bikin startup ada nggak? Belum ada pak. Cuman jualan online pak itu bukan bukan sesuatu yang apa? Bukan sesuatu yang baru kan? Uh, maksudnya kan definisi startup itu kan apa ya pak? ya me, me, Melakukan suatu hal yang baru yang Orang itu belum terpikirkan kan, mungkin seperti itu ya Pak ya, kalau startup itu Pak. Iya, eh, jadi uh, gampangnya gini, uh, kadang orang punya ide tapi menjalankannya nggak ada, gitu loh Mas Aryo. Contoh ini, Mas Aryo uh, datang ke mall nih, gitu. tanyain random aja, ya. tanyain satu orang, ada nggak ide kamu yang ingin dikembangkan gitu, itu biasanya uh, ada pasti mereka jawabnya gitu, cuman mereka nggak bisa untuk mengembangkannya gitu. Nah, dan ingat juga kalau untuk bikin startup itu eh, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana orang akan menggunakan eh, ya service kita lah kan, atau barang kita kalau startup kan rata-rata service ya biasa yang ditawarkan gitu kan. Nah itu yang ya. yang lebih apa namanya lebih diutamakan gitu lah. Sebenarnya eh, konvensional kita jadiin online pun sendiri jadi, jadi startup gitu kan. Sebenarnya kayak kayak gitulah untuk ini. Saya sendiri sebenarnya punya startup, mungkin pernah dengar gak yang saya kembangin? Oh belum belum. Yang sekulasi itu pak, bukan? Iya hmm, benar. Nah, itu, itu. Mm -mm, itu startup yang saya punya. Cuman, ya kadang emang beratnya itu adalah menjalankannya, gitu, kan? menjalankannya di uh, ya itu perlu-perlu perlu apa namanya perlu kekuatan gitu, kan. perlu ini gitu, kan di saat kita uh, apa namanya ya ya waktu gitu kan terus tim gitu kan dikorbankan lah untuk bikin bikin startup gitu makanya saya saya lebih uh, apa namanya suka kalau misalkan ada mahasiswa yang pengen bikin startup gitu karena saya ngerasain gitu gimana ngembanginnya. Gitu. berarti dia menantang dirinya sendiri gitu. Andre, uh, jadi perbedaannya startup itu dengan perusahaan uh, gimana ya Pak? Apakah dia sama seperti perusahaan atau? Jadi ya sebenarnya apa? startup itu uh, pengertian itu sudah lama sebenarnya, cuman sekarang aja udah kayak viral gitu ya startup. Mm -hmm. so, startup itu kan lebih ke bagaimana uh, sebuah uh, apa namanya, sebuah uh, jasa ataupun sebuah Uh, bisnis yang dijalankan secara digitalisasi gitu, cara cara teknologi lah di dalam, di dalamnya gitu kan. Nah, kalau misalnya perusahaan, perusahaan itu kan hanya bentuk legalitasnya kan gitu. Katakanlah hmm. startup, startup uh, apa sekarang itu Gojek gitu. Sekarang udah unicorn dia. Ya. Nah, itu kan dia yang naungin dan perusahaan gitu kan. Nah, jadi kan dia startup, teman kan yang legalitasnya perusahaan. Terus buka lapak juga begitu, traveloka juga begitu. Nah sebelum sebelum uh, apa namanya uh, nama startup melambung di beberapa tahun terakhir ini kan dulu tuh memang udah ada, cuman nggak si familiar sekarang lah kita. Kan startup itu kan dikenal dengan perusahaan rintisan. Iya, iya. ya. ya, ya. banyak-banyak sekarang yang itulah unik- unik unik saya rasa unik-unik yang punya startup startup itu banyak macam lah juga juga ini Pak Andri, saya, saya mau sharing Pak Iya boleh-boleh kait data analis Pak di dalam hmm. perusahaan Mm -hmm. uh, tanggung jawabnya kan uh, Melakukan pengumpulan Pengolahan dan penyajian data Dalam bentuk visual atau lainnya Untuk mendukung mm -hmm. progres bisnis dalam pengambilan Keputusan perusahaan ya Pak mm -hmm. Kemudian melakukan analisi, analisis uh, Silang antar laporan Dari berbagai divisi Untuk mendapatkan wawasan bisnis Kemudian melakukan mm -hmm. riset uh, Pasar untuk mendapatkan wawasan eksternal uh, Data analisis Ini di, uh, Persyaratannya itu uh, dalam sistem formasi ini uh, terkait atau tidak, Pak? Atau lebih ke teknik informatika atau teknik komputer? Apanya nih yang yang jadi uh, ini? Uh, lebih uh, condong ya gitu, Pak? Karena uh, kenapa saya menanyakan ini? Karena di suatu perusahaan saya uh, sekarang kan lagi ngebuka uh, untuk lowongan lowongan di data analis uh, tanggung jawabnya uh, seperti tadi melakukan pengumpulan data, pengolahan data. Nah kemudian uh, yang saya cermati itu persyaratannya itu minimal S1 dengan jurusan teknik informatika, kemudian teknik komputer, matematika, akuntansi dengan, IP, dengan IPK minimal tiga pertanyaan saya kok sistem informasi ini tidak tercantum gitu, pak ya? Apakah iya. tidak menguasai dalam data, okay, okay, okay. Data analis? Saya sendiri malah jadi bingung. Sebenarnya data analis itu lebih condong ke SI. Seharusnya ya, pak ya. Aa, seharusnya gitu. Mungkin yang dimaksud di sini data analisnya itu mungkin lebih ke uh, apa breakdownnya, mas? Mungkin uh, lebih condong ke analisnya kemana nih, gitu? Ke data IT-nya gitu ya. Kalau dari requirement yang disampaikan tadi, sepertinya lebih ke IT-nya ya. Lebih IT ke, betul. Uh, uh, lebih ke IT-nya gitu. Nah mungkin yang dimaksud uh, perusahaan ini mencari adalah orang yang di bidang IT-nya gitu. Kadang gini, ke kemungkinan gini ya, kemungkinan besar gini. Kadang uh, perusahaan itu mencari uh, apa namanya uh, kandidat gitu, ya, mencari kandidat yang spesifik gitu loh. Cuman penamaannya itu kadang mereka bingung gitu. Katakan lagi nih, uh, dia mencari data analis sebenarnya gitu. Nah untuk IT sendiri, dia memiliki ilmunya di sana gitu. Tapi tidak mendalami. Nah mungkin yang dicari ini adalah ketika dia di, uh, mencarikan data, data analis, setelah masuk, mungkin pekerjaannya bukan hanya data analis. Mas, gitu. mm -hmm. Mungkin lebih ke condong uh, IT-nya. Karena saya sendiri pengalaman ya, saya masuk ke perusahaan gitu kan. Terus, uh, requirement-nya adalah requirement yang saya, saya ajukan, gitu kan? Ternyata yeah, yeah. setelah masuk uh, itu bertolak belakang, gitu loh. Jadi, ternyata saya masuk uh, ada requirement tambahan yang bukan di uh, skill yang saya miliki, gitu mas. Hmm. Gitu. Tapi kan memang wajar ya, sebuah perusahaan itu kadang yeah. memaksa kita untuk uh, tidak apa, bukan tupoksi kita, tapi ternyata tiba-tiba kita dikasih tugas yang memang bukan tupoksi kita kan, ya, nah, betul -betul. Nah, mungkin yang yang dimaksud perusahaan ini adalah ketika dia mencari kandidat data analis itu sekian persen sebenarnya, tapi lebih condong ke ID nya mungkin nanti. Oh, gitu. mm -mm. Baik baik baik pak, terima kasih pak Andre. Oke, jadi Mas Faisal mau ngelamar gitu atau gimana? Atau memang dia buka itu ya? Wah, tadi Agak, buka nah, yang di, buka di ya. perusahaan saya di perusahaan saya bekerja. Ini kan. Uh, lagi banyak buka lowongan untuk data analis, data operation engineer, kemudian mobil engineer, produk owner, SAP, SAP basis, basis ya, web developer. Oh, IT semua ya? IT semua. Mas Raysal sendiri di bagian apanya? Kalau si di admin, Pak. Admin apanya nih? Admin banyak juga nih. <laughs> di admin di perusahaan IT-nya hmm data banyak tuh kalau admin ya. <laughs> kalau admin megang data banyak dan database nya banyak semua di sana gitu nah saya pengen sharing nih untuk teman-teman saya kan punya uh, ya katanya startup tadi gitu kan yang yang mas Aryo sampaikan sekulasi gitu uh, startup saya ini itu bergerak di bidang pendidikan gitu dimana mana uh, saya mengumpulkan sekolah, gitu ya. Sekolah baik SD, SMP, dan SMA, tujuan saya itu adalah memberikan beasiswa. Sebenarnya, gitu kan, memberikan beasiswa kepada siswa mereka, gitu kan. Nah, e, karena kenapa nggak tahu ya, waktu itu saya stayplast sedikit ya. Dulu, saya tuh dapat beasiswa di S1, gitu ya. E, saya sebenarnya bukan sekular hunter, gitu ya, bukan pencari beasiswa yang. Apa namanya, kayak teman-teman saya gitu, ada yang pengen nyari gitu kan? Ya hmm. enggak gitu, bukan apa namanya, bukan enggak mau mencari atau gimana gitu ya. Cuman kemampuan saya kayaknya enggak nyampe untuk dapat beasiswa awalnya gitu ya. Nah, suatu ketika saya mendapatkan informasi di salah satu grup uh, yang menyatakan, uh, apa lowongan untuk beasiswa yang memiliki usaha gitu, mahasiswa yang memiliki usaha nah kebetulan waktu itu saya punya usaha di bidang IT itu waktu itu saya web developer juga ya gitu kan nah, saya ajukan lah gitu kan saya ajukan dan singkat cerita itu ada tahapan-tahapannya sampai akhirnya uh, penyelenggara tersebut uh, Dan uh, alhamdulillahnya terima. Waktu itu saya tanya beberapa orang yang mendaftar di seluruh Indonesia, ternyata ada 3.500. Itu di awal pendaftarannya. Nah lalu pas akhir ternyata pas direkap semua ada 8.800 sekian yang mendaftar gitu. Dan saya kaget, oh itu udah gue kok masuk dari daftar sekian gitu ya. Dan yang diterima itu waktu itu adalah dipanggil 60 orang ke kantor pusatnya gitu kan. 60 orang dari 8.000 sekian gitu kan langsung merinding disko saya waktu itu gitu kan lah. Ya, masa, iya, itu, gitu. <laughs> Makanya itu enggak enggak enggak enggak ini gitu loh Mas. dan akhirnya ya tes wawancara, tes tulis, tes presentasi, waktu itu ada ada dari Kemendikbud ada berapa orang juri yang segala macam. Dan berapa minggu kemudian dinyatakan lulus di peringkat 6 waktu itu, aduh kaget banget kan saya, jadi, ah, 6. jadi uh, dan itu membuat saya jadi kayak aku dapat beasiswa ya, gitu. uh, jadi ada pertanyaan besar bagi saya, aku dapat beasiswa gitu kan, ya di sisi lain bersyukur alhamdulillah kan gitu ya, tapi di sisi lain ada pertanyaan kok bisa bisa gitu kan, dan uh, saya cerita sama teman-teman ternyata mereka udah pada nyari nyari beasiswa gitu baru dapatnya sekarang. Gitu ada yang mencari tiga kali, ada yang lima kali, ada yang sepuluh kali mungkin gitu kan dan waktu itu kepikiran untuk gimana enggak buat satu sistem aja ya kayak job street tapi ini isinya adalah orang pencari beasiswa gitu awalnya gitu ya. saya mikir ya gitu kan. nah, karena ini memudahkan si para pencari dan si pemberi beasiswa karena beasiswa itu banyak penyelenggaranya gitu kan kayak jarum, gitu. kayak bank-bank itu seluruh bank biasanya rata-rata ngasih beasiswa Nah tapi untuk membuat tersebut kan kayaknya besar gitu ya. Itu impian saya waktu itu terlalu muluk-muluk -mulu, gitu. Dan nggak tahu kenapa waktu itu ditawarkan oleh eh, salah satu bank yang menyelenggarakan beasiswa ini. Saya waktu itu diberi beasiswa oleh Bank Seminalga. gas Lamerik di gitu ya Bank Seminyaga, gitu. Nah awalnya udah dapat beasiswa dari sana. Terus dia tahu saya jalannya di bidang IT. Lalu dia memberikan tawaran uh, tender waktu itu tender untuk pembuatan sistem informasi beasiswa untuk Bang Sembiniaga. Ya, saya buatlah kan proposalnya itu kan. Ada berapa kandidat waktu itu. dan singkat cerita proposal yang saya kirimkan itu uh, menjadi salah satu daya tarik dari Sembiniaga gitu kan dan masuk ke tiga besar waktu itu diseleksi dan akhirnya terima gitu kan. Ya. Waktu itu kan merasa gembira ya mahasiswa atau ini menang tender tuh kan ini kayak kayak enggak mungkin aja gitu kan. eh okay. iya. nah, Tapi nilainya nggak, jangan jangan bilang biaya gede segala macam enggak gitu kan. Ya tapi waktu itu bersyukur aja gitu oh, udah punya portofolio sendiri gitu kan di, di usaha gitu. Dan itu menambah pertanyaan lagi. Kok masih di lingkup uh, beasiswa gitu kan? Masih di lingkup beasiswa lagi nih gitu kan dan pada akhirnya uh, waktu sudah selesai di kuliah uh, waktu itu di rumah gitu kan ada ada iklan uh, bukan ada berita gitu oh, nggak salah di Net TV uh, putuslah harapan uh, seorang uh, siswa untuk melanjutkan uh, pendidikannya gitu. Ini kok berita aneh gitu saya rasa itu. Memang ada cara lain nih ngasih orang apa uh, apa namanya? Di satu sisi itu berita menegur masyarakat Indonesia atau, eh, menjelekkan kondisi Indonesia seperti ini, gitu kan? Nah, saya, saya, saya ambil lah posisi yang bagaimana caranya ini adalah teguran, gitu kan? Teguran bagaimana caranya untuk mencari solusi, gitu kan. Nah, di situ saya kepikiran, saya ngasih beasiswa, gitu kan? Tapi gimana caranya, kan? Gitu kan, saya aja baru lulus, gitu kan, untuk <tuh>. buat diri sendiri aja susah, gitu kan? Nah, akhirnya saya buatlah uh, sistem crowdfunding itu kayak kita bisa.com itu dengan website namanya skularsi itu gitu kan. Hmm. Nah, itu saya buat dengan gitu saya kumpulkan siapa yang pengen berdonasi melalui oh. website itu itu Jadi bisa pakai virtual account, bisa pakai kiris, gitu kan, bisa pakai apapun gitu. Nah, cuman masalahnya adalah uh, mungkin kepercayaan dari masyarakat untuk memberikan dananya yang ke uh, kita gitu. Nah, sedangkan saat ini tahun kemarin kita udah memberikan beasiswa ke 32 Uh, siswa di seluruh Indonesia mas, itu, itu alah bilang sponsor adalah dari Wardah langsung, karena hmm. waktu itu saya uh, sempat ikut webinar, uh, saya kenal sama dubes, salah satu dubes di, uh, dubes di Ethiopia gitu kan, terus ngirimin acara, saya ikut acaranya, ternyata acara itu ada rektor Baiturrahmah gitu, Universitas Baitur Rahmah terus saya tanyakan, selama macam gitu, terus uh, dikasih nomor ya, gitu, tiba-tiba dikasih nomornya di chat Zoom langsung, di, saya langsung di chat oleh rektor ya, gitu. dikasih nomor gitu kan, udah saya langsung komunikasikan, ditanya segala macam, e, ini kan sudah cerita presentasi, terus di diko, koneksikan dengan Wardah, Oke okay, itu, gitu. makanya dapat support dari Wardah, gitu. dan dan itu itu membuat saya oh ini startup bisa dijalankan lagi nih gitu kan karena udah memberikan beasiswa gitu kan udah udah ya udah udah dapat sponsor juga itu karena Cuman ya tadi balik lagi untuk mengembangin startup itu memang effortnya nggak nggak apa ya perlu perlu luar biasa lah gitu. nah itulah cerita dari kenapa saya bikinnya startup di bidang pendidikan kayak gitu padahal saya sendiri nggak nggak ada background enggak ada background ke sana sebenarnya. Gitu. saya backgroundnya itu ngotak atik sebuah apa namanya, ya ada-ada aja yang diotak atik gitu. Mantap pak, luar biasa pak. Jadi, kalau teman-teman, saya, saya harapannya bisa ada-ada masukan dan saran nih di, di startup saya gitu kan di apa subarsi gitu gitu kan di saya ini. Itu namanya, Pak. Itu nanti adalah skolarship agensi. Luar biasa ini, Pak Andri. Startup-nya itu saya lihat memang misi sosialnya hmm. bagus sekali, Pak. Ya perlu ini sih, Mas. apa, Bagaimana caranya orang percaya gitu di sini ada nggak ilmu orang bisa mempercayai gitu? <laughs> itu kalau itu uyaku ya Pak yang bisa. Oh itu dihipnotis dulu Itu <laughs> nah ini dia nih. Oh nah ini sekolah yang udah kerjasama gitu kan. Kemarin udah ngadain apa kegiatan akreditasi juga gitu kan. Dan nah, ini nah, itu gitu. Bisa galang-galang beasiswa itu kan? Nah, mm. galang. nah, ini pakai kiris bisa gitu kan? Terus mau jadi donatur aktif juga bisa. Kita kerjasama dengan Bank Mandiri. Jadi, kalau misalkan ada apa namanya, ada donatur yang pengen, ya udahlah. Gue mau donatur aktif aja lah. Tiap bulan ya udah, silahkan tarik dari rekening daripada dia input-input gitu kan. Ya udah, dia daftarnya jadi auto debit gitu. Jadi dari bank hmm. udah, udah udah ngasih apa namanya udah ngasih kerjasama dengan kita udah MOU yang kita gitu kan untuk kalau misalnya ada donatur aktif ya ya silakan itu setiap bulan dia dipotong berapa yang dia inginkan gitu Oh gitu. itu ya. gitu. ini berbekal bikin website ini website dari WordPress loh teman-teman dari WordPress pak kan? Iya <laughs> dari WordPress ini jadi berbekal kemampuan saya bikin website di WordPress gitu ya saya otak-atik bikin segala macam, gitu, kan. akhirnya hmm. terbuatlah ini. Hmm. nah ini ini data yang dikirimkan ke ke bank gitu kan, nah ini akan dianalisa oleh bank, kan ada KTP, ada foto ATM gitu kan, tabungan gitu, di diupload, terus ada tanda tangannya di sini, gitu, terus dikirim. nah jadi nanti masuk ke uh, bank mandiri langsung, jadi hmm. dia akan melakukan konfirmasi benar nggak data yang di, kamu isikan itu benar kata gitu. Kalau misalkan iya, berarti lanjut bulan depan dipotong langsung gitu dan bulan seterusnya. Andri boleh tanya Pak. Hmm, ya. ya ini saya juga sedang lihat websitenya Pak. Ini bagus sekali Pak. Uh, kalau tim developernya berapa Pak di sekolah sini Pak? Pak Andri Jadi... sendiri atau Apanya atau nih, Di bidang nih. Yang memaintain ini Pak uh, platformnya Pak. Oke. Okay. Kalau untuk websitenya sama platformnya itu, saya sendiri sih, Mas Ryan. Tapi kalau... Andri, untuk, sendiri Pak oh, <laughs> Jadi kalau untuk kerjasama, misalkan ngajakin sekolah, oh. itu kan untuk kerjasama, itu ada divisi lain. Itu namanya divisi hmm. publikasi sekolah. Namanya oke, okay, okay, Pak. Berarti ini Pak Andri dan tim sering pitching, Pak. Ya, <laughs> enggak juga. <laughs> oh, oke. Okay. Iya pak. Mungkin ini yang agak ini pak agak apa ya? ya ini umum lah pak ya. Uh, ini apa ya istilahnya pak ya? Uh, cash flow-nya pak itu dari mana pak ini pak? Kalau kalau kemar ini pak? Iya. Kalau untuk cash flow sendiri ini kan kita bergerak non profit sebenarnya sekarang itu. Uh -huh. Nah kalau untuk operasional sendiri belum ada sebenarnya mas kian. Nah oh, kalau gitu kita ya? <laughs> Kita sendiri sekarang lagi mencari, mengetahui bagaimana caranya dana bisa dapat untuk membiayai operasional, kan? Gitu ya. Nah, sekarang itu kita mau kerjasama dengan perguruan tinggi, gitu. Nah, di mana perguruan tinggi itu, kan, teman-teman tahu ya, kewajiban dari perguruan tinggi itu adalah tridharma, ya. Jadi, dosen itu melaksanakan pengajaran, pengabdian masyarakat, penelitian, gitu kan. Nah, terus ada lagi. Bagaimana caranya tuh kampus biar mahasiswanya masuk kan itu ya ada banyak itu. Nah itu adalah karena sekularis itu punya database sekolah gitu kan. Ya kita bisa sampaikan kepada perguruan tinggi untuk melaksanakan tridharma di tempat kita, sekaligus promosikan kampus anda di tempat kita. Gitu. Nah itu yang kita lakukan untuk saat ini, sehingga. Ini sebenarnya belum belum saya presentasikan ke kampus-kampus, tapi ini yang akan kita presentasikan agar uh, cash flow-nya ada, Mas Ryan. Gitu. Karena kemarin itu, UNSIA sendiri dia pengen kerjasama sama dengan sekulasi. cuman khawatirnya, ini yang saya khawatirnya adalah saya ada di UNSIA. gitu. Jadi nanti konflik of interest yang terjadi gitu. Jadi saya mikir-mikir nih, gitu. daripada saya bermasalah nantinya, mending saya kampus lain yang saya ajak gitu loh, Mas Ryan. Kalau itu, memang ke Biro Kerjasama, memang. Uh, pengen mengajukan kerjasama dengan kita gitu, nah, cuman uh, khawatirnya gitu ya, jadi kan emang nggak baik ya, jadi nanti malah uh, apa namanya nggak enakan segala macam gitu kan, akhirnya hmm. ya saya pengennya, memang kalau kerjasama bagus banget gitu, karena kita aja kemarin melaksanakan kegiatan uh, pengabdian masyarakat itu dari dosen unsia itu melaksanakan kegiatan di sekulasi, gitu kepada sekolah-sekolah yang ada di tempat kita. Nah, ya. Tapi tapi tidak dalam bentuk kontrak kerjasama segala macam. Enggak. Cuman kalau mau melaksanakan kegiatan ya udah silakan. Itu ya saya ini kan. Ya Pak Andri ini menarik karena saya kan membayangkan ini operasionalnya minimal kan hosting pak ya itu hosting sama nggak tahu Pak ada payroll nggak ini Pak untuk timnya Pak setiap bulan. <laughs> nggak ada Pak, benar. Oh benar-benar ini ya ini sukarela ya. Skarela, ya. Okay, itu berjalan okay. berjalan dengan volunteer <laughs> itu mm -hmm. kalau mas Ryan tahu saya sampaikan adalah volunteer yang di sekularasi itu adalah mahasiswa semua mas rata-rata rata-rata mahasiswa jadi ada yang baru fresh graduate ada juga yang ya udah kerja juga ada gitu. cuman uh, saya bangganya gitu mahasiswa-mahasiswa yang uh, bisa melaksanakan kegiatan ini gitu mas yeah. Ryan kamu bisa cek sendiri di uh, YouTube nya sekularasi itu ada beberapa kali mm -hmm. melaksanakan webinar itu masalah itu tembus seribu seribu itu peserta webinar gitu. Iya. Ya. Jadi pak, apa? ya Pak Andri boleh usul saya Pak. Apa? Ya kan ini sebenarnya kita punya pengajar yang memang Pak Andri ya memang berpengalaman dari nol bikin startup Pak. Bagusnya kalau menurut saya Pak ini masuk ke kurikulum nanti Pak. Karena okay. gini Pak. Ya, karena Pak Andri tadi kan cerita, ya saya, saya setuju, Pak. Apa ya, membangun startup itu kan akan melibatkan multidisiplin? Ya, Pak Andri, ya, tadi Pak Andri sebutkan ada manajemen SEID dan lain-lain. Nah, saya rasa, Pak, ini kalau dibikin semacam entah itu es, School atau matkul khusus, ya, Pak, ya, how to apa, ya, bagaimana memulai membangun startup Pak, itu akan bagus sekali, Pak, di UNSIA, dan harapannya saya rasa cepat atau lambat bisa tercapai tadi mimpinya Pak Andri ya. Maksudnya mahasiswa Unsia itu akan banyak menulurkan Pak startup-startup startup seperti milik Pak Andri yang memiliki impact sosial luar biasa, Pak. Ini kalau usul-usul saya Pak mungkin nanti ya, Pak ya kalau bisa jadi jadi kurikulum di Unsia tuh dan itu akan menjadi pembeda, Pak, untuk Unsia, Pak. Karena jarang sekali kan yang yang Punya boleh, boleh. kalau kalau gitu saya masuknya ke dalam ini Mas Rayan itu yang saya sampaikan tadi adalah pengabdian masyarakat gitu jadi dosen itu ada kewajiban melaksanakan kegiatan PKM namanya pengabdian pada masyarakat itu mana kalau dia memiliki kemampuan gitu kan Nah dia bisa menyalurkan kemampuannya itu dalam kegiatan uh, ya seminar bisa jadi gitu atau workshop gitu dia sebagai narasumbernya gitu kan nah, dia bisa jadi pengisi. Iya ya kalau ini pak kalau bayangan saya yang praktis mungkin pak meskipun belum masuk kurikulum ini kan mas hari ketua himsizu divisi riset pak nanti kalau hmm. boleh pak ada webinar khusus gitu yang isi ya, pak Andri itu. pak gitu kan sharing ke kita gitu bagaimana perjuangan membangun startup dari nol pak itu saya rasa teman-teman perlu perlu pak itu pak perlu sekali pak. Ya saya apalah itu ya, startup belum belum ini belum apa namanya? belum terlalu berhasil. Belum <laughs> apa apa. Ya. Saya setuju dengan pendapat Pak Andri, Pak. Jadi kelemahan kita itu kebanyakan punya ide, Pak, tapi enggak nggak nggak dieksekusi. Nah, Pak Andri ini menurut saya dan tim sangat luar biasa, Pak. Jadi startup biasanya kan gitu ya, Pak. Ada pen point tiga tahun, lima tahun ya. Gojek pun lima tahun ya, Pak Andri ya. Uh -huh. <laughs> nah, Pak Andri bisa dan tim bisa menelurkan sekolah sini. Wah, kita udah salut sekali, Pak. Kita kebanyakan mungkin di sini teman-teman ide banyak, pak. Cuman mungkin eksekusinya yang belum, pak. Mungkin bingung mulainya. boleh-boleh. Boleh. Nanti akan kita uh, jadwalkan ya, Mas Haryo. ya. Terima kasih Pak Andri. Uh, sebenarnya saya pengen uh, lebih lama lagi, cuman kebetulan saya udah di dikirimin link Zoom di sebelah. <laughs> uh, Walaupun well, nanti kita jadwalkan untuk ngobrol-ngobrol santai gitu ya, Mas Aryo, ya, Mas Rayan, dan Mas Faisal, teman-teman ya, semua. Pak Andre, ya, ya. biar teman-teman semangat, Pak. Makin semangat, Pak. Kuliahnya, Pak. Tujuh, tujuh, Mas Rayan. Ya, ya, Pak. <laughs> Oke, uh, saya uh, mohon pamit ya. Uh, nanti bisa dijadwalkan aja, Mas Aryo. Saya nggak, Insya Allah saya nggak keberatan kok untuk berbagi sharing. Gitu. Keberatan? Saya ngapain saya, saya ngobrol dari tadi? <laughs> Baik, baik Terima kasih, Pak. Ya, saya mohon duluan izin uh, live ya. Terima kasih, teman-teman. Ya, ya, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima Terima kasih, Pak.